Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar setia sinetron ikatan cinta dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali berjumpa bersama Bang Mimin yang selalu mengulas informasi terbaru seputar alur ikatan cinta untuk episode yang akan mendatang namun sebelum Bang Mimin melanjutkan ke alur ceritanya Alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Bang Mimin ini Jangan lupa untuk bantu subscribe, like dan juga share agar video Bang Mimin selalu memberikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya Oke langsung saja ke alur ceritanya Agus Rimba kembali menjalankan aksinya untuk membalaskan dendam Ricky yang saat ini di jeruji penjara, setelah sebelumnya Agus Rimba selalu gagal dalam menjalankan misi ini akibat ulah yang selalu menggagalkan rencananya. Riki sampai marah besar dengan Agus Rimba sebab tidak ada satupun rencananya yang bisa berjalan dengan lancar. Saat Elsa turun dari mobil dan ingin pulang dari menjenguk Riki di penjara, ia dihadang oleh Agus Rimba dan komplotannya. Elsa pun diculik dan disekap di dalam mobilnya. Rencana ini memang sudah direncanakan oleh Agus Rimba sebelumnya. Ia sengaja mengutus salah satu anak buahnya untuk mengikuti aktivitas Elsa setiap harinya, yang mana jika ia memiliki kesempatan untuk menangkapnya, maka ia akan lakukan itu semuanya. Namun, lagi dan lagi tidak pernah dipikirkan oleh Agus rimba sebelumnya Aldebaran tahu soal rencana Agus rimba saat ini dan rencana Agus rimba gagal kembali Agus rimba pun sangat marah dan murka dengan Aldebaran ia berjanji akan menghancurkan kehidupan pria yang selalu menggagalkan rencananya itu Lantas apa yang akan dilakukan Agus Rimba untuk keluarga Aldebaran? Dan apakah yang akan direncanakannya itu berhasil? Mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh